Kembali lagi di YouTube channel Kusuma Croker Apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja Hari ini aku bersama mamah Mertua mamah Mertua sudah Hai. pakai masker Karena kita mau ke Farmer's Market Jadi ini kayak pasar kaget gitu guys Farmer's Market di Palarat Ini aku kasih tau ke kalian di belakang Tuh seperti itu Dan ini diada ini tuh cuman um, Setiap sebulan sekali dan karena Corona ini masih karena Corona masih meraja ya di Australia jadi aku harus menggunakan masker jadi aku menggunakan masker sekarang sekarang aku pengen lihat apa aja yang dijual di dalam um, ini eventnya tuh besar juga jadi rame banget orang-orang udah banyak yang belanja ya orang-orang udah banyak yang belanja di dalam katanya itu ada sayur-sayuran ada makanan um, buah-buahan tanaman juga jadi sekarang aku mau langsung ke dalam aku pakai maskernya sekarang. Oh. Okay. sekarang kita masuk ke dalamnya. Hello, here. Thank you. Just keep so today. Oh, sekarang kita pakai mask sudah masuk ke <laughs> dalam. <laughs> selamat bercuah nah ini kita lihat itu udah ada stall untuk ada yang jual kopi semoga ini aku ngomong kedengeran ya guys karena aku pakai masker takutnya nggak kedengeran semoga jelas sekarang aku pasti tahu kalian apa aja yang mereka jual ya. And Ini ada yang jual seafood, ada ikan dori, ikan salmon, perak um. mandi. A mandi. That potato, Sell some potato. Eggs, Eggs. Ada jual te telur fresh from the farm. Olive oil for cooking and Olive oil jual minyak ya. Ini untuk memasak. Different flavor vegan take home meals Dry food ada beberapa dry food kayak biji-bijian Jual macam-macam di sini guys. Oh pasties. Hai. Ada jual makanan juga. Oh, just sort of thinking if you Jual pies oh, sandwich, <laughs> oh. hmm? Ini ada yang jual Tanaman juga Enak sekali <laughs> Enak sekali tanaman Tanaman enak sekali sih guys Flower, herbs. herbs Spearmint Mint Ooh. Strawberries I think we have to do some gardening again All right, you feel free when Milo is gone Yes Morning, how are you? Oh, yes. thank yeah. gonna... Beberapa bunga. Yeah. Ya. ini cantik, guys. Cantik ya bunganya. Nah, ini tanamannya nih harganya empat dolar lima puluh atau tiga untuk sepuluh dolar. Jadi saat seribu dapat tiga. Oke okay guys, um, itu dia tadi kita jalan-jalan. Um, ternyata tidak sebesar apa yang aku bayangkan ya, karena ini eventnya tidak terlalu besar seperti yang di Telbet. Kita waktu itu pernah ke Telbet dan kita bikin video juga. Tapi um, farmers yang di Balarat ini, Balarat Farmers Market, itu dia tidak terlalu besar, jadi aku nggak beli apa-apa Karena ya aku nggak menemukan barang yang aku cari, karena aku pengen belinya tuh sebenarnya kayak candle cross, kayak roti-roti um, yang gitu ya Tapi tadi tidak menemukan barang yang menarik gitu, bagi aku Jadi sekarang kita mau jalan lagi bersama mama tua Where are we going after this? We're going to get some groceries, so mm -hmm. yeah And then some lunch? Some lunch? Ya, yeah, kita mau cari ini juga ya, um, makan siang, oke? Okay, so, kita sekarang masuk saja ke mobil. tea for me? Tea? <laughs> Enak sekali, yeah! Ini pas banget karena di Balarat lagi winter ya, lagi musim dingin. Ini kita minumnya minum teh. Jasmine tea. Sekarang kita lagi menunggu order. Cheers! Sheesh. Sheesh. Oh. <laughs> kita lagi menunggu order guys Hai gengs, kita sekarang sudah ada di restoran Kita mau makan bersama Mama Mertua Mama Mertua ada di seberang aku um, Gak terkibar <laughs> Kedengeran gak? Apa kabar katanya um, Kita udah pesen nasi goreng Terus um, beef with egg sauce Jadi kayak tumis uh, daging dan ada... ...sweet and sour chicken <laughs> um, Ya, yeah, sekarang kita mau makan karena... Uh, ...laper banget ini, guys, ya yeah. So, nanti aku tunjukin makanannya apa aja Dan... Ya yeah, And ikutin aja videonya, kita lagi makan ini, ya Nanti aku tunjukin apa aja makanannya, oke okay. what is that, Mom? Enak sekali? <laughs> Enak sekali Nasi goreng, ada udangnya juga, guys Ada toge Nah, ini dagingnya ya. Mama tua sudah ini mencampur semuanya di piring, tapi ini piringnya. Kalau menurut aku terlalu kecil, guys. maunya piringnya besar, tapi ya sudahlah Ya, dikasihnya kecil untuk share. uh diam. Oke, sekarang aku mau makan ya. Sudah selesai yang kita makan masih banyak sisanya. Masih banyak sisanya, jadi ini kita mau bungkus ya, ada kontainer. Jadi kita masukin ke kontainer. Um, I wanna show them, so ini ya, ini juga kontainer. Kita bayar guys, nggak gratis. Nah, ini um, mama mertua mau masuk masukin makanannya ke dalam kontainer. So ya, yeah. um, aku udah kenyang banget. Abis ini kita mau pulang aja, we'll go home after this. Mm -hmm. So ya, yeah, thank you for watching our video today. I'll see you on my video. Bye bye. Oh. bye, -bye. Sampai jumpa.